Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Rabu, tanggal 13 Juli tahun 2022 untuk cetakan UBS maupun Antam tercatat turun jika dibandingkan dengan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp503.000 turun Rp1.000 dari posisi Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga 553 ribu rupiah yang sama-sama turun 1 rupiah dari harga sebelumnya. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 941.000, rupiah, turun rp ribu rupiah jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sedangkan untuk cetakan antam ukuran sama dijual 1 juta seribu rupiah turun sebesar 3.000 ribu rupiah. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp 4.614.000, sedangkan emas Antam Rp 4.764.000. Kemudian, untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp juta sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp juta Sekian harga emas untuk tanggal 13 Juli tahun dua untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.